Ya. Ya. Ya. ya, untuk demonstrasi dan ya. dari masing-masing kelompok untuk ya untuk, apa, hands on istilahnya Step. Silakan Ada sampai Eh, oh, nah, ya. ini aja lah udara panas oh, ya. oh, like. Coba pegang aja. buka aja. Itu serasain air apa udara panasnya? Rasakan udara sejuknya. Kayak Kaya iklan. Enggak, kerasa Mas. Belum, belum. Soalnya aset kita terlalu dingin. <laughs> <laughs> ya, betul. Ya. Hmm. Saya dingin sih soalnya ya hmm. dia apa hmm? uh, nah, ya, ya, ya, panasnya ya, ya, ya. lama sih iya video gak usah, kan dia masukin video, video ini kalau, kalau mau edit hmm. liat sih, tangan saya kalau dimasukin lebih hmm? kering gak? Dia masuk. Kalau tangan saya kena ven, nusak Enggak sih. tangan lu yang nusak. Petak lo yang nusak. Kalau kita buatan dirasa aref. Gak sempat. Ini yang darah-darah. Lu power supply. Lu suruh lagi omar. Sumber panas. Wah, ini mau jago terkebut. Ya, mas. Yang ini Di dalam sini Gimana? Udah puas. <tuk> <tuk> sampai, sampai selesai aja durasi ya durasi. bisa masuk pakung ya. biar Tuh, itu, itu salat yang, salat yang bagus itu kau di la kasih setela, gitu panasnya dari arduino panasnya dari arduino sampai keringin baju kepada teman-teman yang ingin bertanya satu atau dua lah? Satu atau dua Dewa Mahal, Ika Dewa Mahal, Ika satu Ada yang mau nanya? Baru satu lah Dua Dua Dua Dua Jadi pertanyaannya adalah Jadinya kemarin fixnya Kontrol suhunya pakai apa? Jadi gimana sistem kontrol kendali suhunya? Kendali suhunya masih bodoh sih Kayak ya kalau misalkan belum nyampe suhunya Orang terus kalau misalkan udah di atas suhunya off nggak jadi pakai PID ya. Enggak, soalnya ada masalah sama pemakaian timer yang kalau kita jadi. Oke. Oh. Asia. Si Malik. Oh iya. jadi, uh, saya Malik dari kelompok 4. Empat, empat. itu uh, sepatu basah. Seberapa basah? Uh, apakah basah banget bisa kering di alat itu? dan waktunya berapa Jadi kami melakukan pengujian ya? Apa, dengan kondisi yang sama, suhu 60 derajat, sama sepatu yang sama Itu diuji, e, sepatu yang basah karena hujan, kehujanan, jadi ngelewatin becek-becek gitu. Sama sepatu yang basah karena dicuci, yang bener-bener basah banget itu habis diselupin ke ember Nah, yang basah karena hujan itu kering dalam waktu satu jam Kalau yang dari habis dicuci, keringnya 4 jam hmm. Hmm. 4 jam Oke, okay. dibuka satu lagi pertanyaan. Nih, nah. uh, perkenalkan nama saya Adian Rapi dari nomor 7 Pernah. apa? Kan itu lama nah, tampilan luar itu kan banyak kabel-kabel yang gitu-gitu, terus ada fan yang sampai keluar itu, jadi kayak ya, katakanlah berbahaya gitu kan. Nah, terus di dalamnya juga kayak ada satu apa namanya kayak besinya itu, nah itu kalau seandainya dari kita nih ceroboh, entuh atau apa gitu-gitu nyetrum atau gimana atau? Ya, kalau gitu. gitu Ya, ya jangan jentuh <laughs> <laughs> nah, ya? Dan, maklum lah ini kan masih dalam tahap teratap kalau misalkan yang udah jadinya gitu yang udah tinggal pencet istilahnya ya ini diusahakan supaya semua komponen-komponennya ini kan ini masih dalam modul-modul tertutup nah itu ya di dalam satu PCB dan dalam keadaan tertutup lah gitu kan kalau gitu ya cuman kalau kayak gini ya ini <coughs> Memang biasanya harus gede sih supaya saudara yang bisa masuk juga bisa resta ya. yang mana? Cobain Coba aja, hands on di dalam, di dalam Itu ada besi kan? itu itu Atau Oh itu oh, sensor apa. itu sensor. enggak itu enggak Ini? enggak ini mah sensor saya cari yang mau. Oke, oke. Apa tuh? Belum kuat. Eh, jangan dia. Pakai dulu. Sip ya? Mungkin untuk Bapak ini cukup dulu tanya jawabnya. Eh, apresiasi lagi sebenarnya buat Ah. Ya, lagi bagi apresiasi buat teman-teman. Sekarang lu mungkin mau di demo ribuan. Demo demo. Ayo yang mau demo. Di sini saya bakal demoin dikit ya oh, jadi di, di sini tadi udah ada sedikit dari tadi. Ini udah kita buatin ini, ini lebih Kabelnya sama, jadi lebih gitu. Terus oh, jadi kita akan coba aja ya. Oh, ini misalkan nih pada parkirannya masih kosong nih. Kita ada 3 slot parkir. Kenapa? Kenapa tiga? Karena menurut kami tiga itu sudah cukup merepresentasikan gitu ya. Kita coba parkir yang pertama. Sampai di mobil biru aja. Oh iya boleh, perwakilan kelompok mungkin ada yang mau lagi. boleh. Yang mau, mau. Gua udah konek sama device untuk diusir yang dari dalam sini. Jadi dia ditenagai dengan kuat. Jadi ini karena udah parkir kan, jadi itu udah terdetek Terus kalau udah parkir hanya satu. Udah mas, udah jauh -jauh. Tapi jaraknya diatur ya biar jangan terlalu dekat jauh-jauh Misalnya nih kita kita udah berubah kan satu. Sekarang parkirannya penuh nih. kayak gini. Jadi, jadinya ada tiga-tiga plot parkir yang kepake itu udah penuh gitu. Ya artinya artinya kalau dalam keadaan kayak gini kita bisa di HP itu nggak ada yang gak ada parkir gitu. Sekarang ada mobil yang keluar gitu kan. Ama bilang keluar udah nol jadi kita tahu kalau di bagian ini tuh udah satu pasir. Kita ngeliat tuh kayak gini gitu. Kamu pakai jari? Boleh sih pakai jari bisa juga pakai jari. Cuma jaraknya tuh diatur. Ultrasonic kayak gitu. Oke. Paling itu aja sih dari demo ini kalau mau lihat. Ini alatnya dalamnya kayak gini. Cepet juga sih. Tanya tanya. Oh, pri pri. Tahan Trick, trick, da. Dari tapi nanya yang bagus <Hunt _ sejaop> <uki> oh, nih. ada yang lebih, tadi ada yang bagus, tapi yang yang bagus, itu yang kucing itu kan nanti kalau misalnya ada kucing gitu, pun kalau kucing nggak lama-lama kan, aja langsung on time gitu, kan orang kan, dia ada sih gitu <Y2> Ya, kita... Sampai juga ini dibuatnya itu nanti, kalau udah direplikasi yang satunya. Di gitu. ya, ya. ya, nah, itu ya. nah, dia dibuatnya di Jadi, kalau kucing kan dibawah ke dalam Ya, gampang itu sih, kira-kira separah semua, seberapa diresep, seberapa diresep, seberapa Ini kayak gini, kayaknya Ya, nah, itu saya tadi, nanti paralel, tapi dua yang dari, dari, dari, dari para Sekarang kita mau tentang apa alat yang udah kita buat? Namanya anti, apa? Oh, anti, anti, apa? anti, anti, anti, anti, Pompa ini bakal memompa air terus sampai dia Enggak. Enggak Dia bisa. pokoknya dia bakal memompa terus sampai kena suasana Tidak, tanpa sensor, tapi sensor kalau dia kena 50%, dia di di ada green nyala, di indikator 50% nyala hijau gitu. Terus dia bakal terus memompa sampai dia kena sensor ya, dia atasnya. Kayak gitu. nah kalau dia udah kena sensor yang ke dia dua-dua, indikatornya total nyala. terus ter pompanya bakal mati. jadi dia ya, apa namanya, biar nggak tumpel-tumpel lagi. habis itu jadi ada tombol pompa kan itu. Karena ya? paling atas dan <tip> yang, <tip> yang ngeblim. Jadi tombol itu walaupun udah mati ntar di kalau udah kena 100% persen tombol itu bisa Biar misalnya kita mau nambahin airnya gitu entah kenapa nggak tau kan. Siapa tau mau nambahin gitu kan ayo Jadi bisa dipencet kontrol aja Ini aja aja yang belum pernah lihat, saya lihat, mau kan belumnya berkumpen. Ini ada. ada, ada, ada, ada mana? dalamnya apa? Kayak saya Dia masih Tahu Itu tuh? Oh nyala. Oh, nyala Sebenarnya. Ya, Tahu nyala dari mana? Oh, oh, dia, dia di jalan Oh jalan. Kalau tiba-tiba jalan e e sendiri? Itu ada hantu mas. Iya. Ya, harus pakai sanyolik biar eh, Itu masih buah langsung. Harus pakai <tuk> aku. nih pompanya hijau karena nyala. Ada-ada. Mati. Langsungnya dibuka pertanyaan satu Pertanyaan aja Saya mau nanya boleh Ini, Priyana mau nanya nah, hmm. ini, ini, ini langsung ya Saya kenalin nomor 005 dari kelompok 4 Saya mau nanya di uh, Untuk yang di sensor itu kan agak tebal gitu ya Caranya biar tahu ekstrak itu 50% gimana Atau kalian kayak perkiraan aja <coughs> Tinggi aja oh, ya, yes. Kan itu kan tempat kayak teksinya lebar kan, jadi biar dia tahu pas 50 itu perkiraan aja atau memang ada programnya jadi, jadi, dari pelingan yang pelinganya. jadi jadi kita pertama ini kan matras sensornya analog nih analog analog angka-angka. Nah jadi pertama kita coba dulu kita cemplungnya sedikit ke air dia udah muarin berapa? Hmm. Uh, dia dia cuma sedikit udah muarin sekitaran 100 100 lebih lah. Nah ya udah dari status lebih kalau misalnya udah dalam banget intinya dia 600 lebih nggak sampai 700 nah yaudah kita kita ukur-ukur kita angkanya kira-kira 50% bisa ya berapa 400 atau berapa gitu jadi sesuai angka analog yang dibaca aja Oke mungkin teman, -teman ini cukup sekian. Uh, presiasi lagi dong uh, uh, Tutup <laughs> oh, ya. Waalaikumsalam. Uh, <laughs> eh, so yang <tequin> <tualei> Lokok tiga, yang pertama ada Diki, kemudian saya, masak dan juga Giri. Kita membuat Tidak alat yang bernama tundrolok. Nah, bisa langsir dari tadi. Tundrolok. Jos. Jos. Next. Ya, Pakai proxy karena teknis isi sekarang ini mungkin ada teman-teman pengen langsung langsung di kameranya oh okay. nah, um, ya oh, ini masih yang kapir okay. dong ini, dari luar ini, ini bisa langsung. Nah kalau misalnya mau kunci lagi, ini lagi. Gimana gimana? Mana mana, mana kunci? Jadi ini kuncinya Iya. Nanti kan, nanti kalau yang misalnya ini udah dihubungin kan muncul notif ya. Yeah. Kalau ada apa uh, gambar, yeah. kan pakai kamera depan pintu, nah muncul notif terus. Makanya kalau misalnya kenal, langsung aja bukain oh, kameranya kunci lagi ya, bisa ya bentar ya kunci <tart> lagi bisa bisa kunci dia kayak Grazie di tutto per questo anno. Gaia, hai mai ho settedela mia kalau bisa kameranya kontak-kontak itu kayak kita ini, ini, ini, aku tutup ya ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, aku ini, ini, ini, ini, ini, ya ini, ini, ini, Oh, langsung ada notif. Jos banget! Ntar, oh, dia ada di laptop. Nah. Jadi dia cuma bisa ngirim setiap 50 detik sekali. salah, untuk tuh fotonya dia gitu. Enggak, notif aja. Ya, ada tamu nih. Apanya tau. Nah itu, streaming. Nah, streamingnya itu gini caranya. Tantang. Sampai sini. Eh. eh. Entah. If ini udah level ini udah level Emotif. lain ini ini multi level marketing ini kameranya bisa nyala setiap waktu nyala setiap waktu. Oh, bisa ya asal Oh 9 Ya dibuka pertanyaan mungkin Ini adalah satu gelar satu dah tanya oh, kan itu kameranya bisa standby selamanya gitu bisa bisa nggak aja panas panas gitu ya panas cuman ya udah oh. ya kayak CCTV aja panas nggak ya panas oh, kan? gitu oh ya siapa lah oke saja gelar, oke, gelar. Oh, mau nanya itu kalau servis namanya motion tuh apa maksudnya kayak gimana kerja sama ini itu panennya lokal atau bisa di luar jaringan. Nah, di... untuk ini sebenarnya service eksternal. Nah, itu library-nya udah ada di GitHub. jadi tinggal di-download terus di-config, di-run di lokal. Run-nya di lokal. Jadi, dia itu jadi service. Nah, sebenarnya kata Jumwan, itu tuh dia bisa diakses di perkosa gitu. Cuman aku kemarin nggak belum belum sempat nge gimana caranya. Itu dia cuman baru bisa di lokal doang gitu. Sebenarnya bisa override cuman nggak tahu belum belum kemarin. Sebenarnya kata juga bisa. Jadi sebenarnya kalau mau dibuat sendiri bisa, cuman <coughs> males. <coughs> Udah ada yang jadi. Sip. Oke, okay. Sip. kelar. Okay, Oke, okay, teman-teman, apresiasi ustadz sana dong. Terima kasih terkepung ke ya buat nih nama saya dari Oh, pandu nama? Kita siap Jangan Jangan Ya, selanjutnya akan ada demo dari Wah, mau demo? <SILENCIO> Dokter -dokter. <SILENCIO> nah, ini, uh, jadi sebenarnya kan tiga ini agak ketegaran. Yang terakhir gini aja. Uh, ini kan ada tiga lampu nih di sini. Nah lampu merah itu lampu merah itu uh, berfungsi ketika dia disambungin ke power supply. Jadi dia bakal hidup. Kemudian yang kedua itu ada lampu hijau. Lampu hijau itu ng ngasih tahu kalau misalkan Uh, apa sih namanya? <laughs> dia uh, udah tersambung ke koneksi ya. wifi, jadi kan ada wifi yang terdaftar nah harus nyari dulu wifi nya harus ada satu wifi yang terdaftar ter gitu. Nah kemudian uh, yang ketiga itu kan ada lampu kuning. Yang nah lampu nah, kuning, nah, kuning ini itu warna hijau kan berarti wifi nya udah tersambung. Nih, wifi nya udah tersambung ke sini. Gitu nah lampu kuning itu ketika ada data yang masuk dia bakal hidup gitu loh. Uh, oh ya, terus lampu uh, tunggu tuh. Yang terus yang ini, yang tak cetek ke switch ini. Di sini itu, itu uh, miring, tombol, tombol gawat, dok. Ya. Jadi, kalau sakitnya parah gitu kan? <gifli> <gifli> <tuk> terus, gimana, kalau gimana? Gimana Gimana Kalau dokter lagi keluar respon, gimana? Nah, nah, itu, nah, itu, nah, itu. Nah, jadi uh, datanya masuk ke mana datanya masuk ke sini Pertama ke, ini berdasarkan percobaan kita ya Ini dari tanggal berapa nih, 5 Desember Kita udah, udah, udah percobaan Dan ini uh, data-datanya Kemudian, uh, ya inilah Terus, kalau misalkan data jantung sama suhunya Ada juga di data di Excel langsung di drive gitu kesambungnya. Ya kalau misalkan mau lihat silakan ke depan sih. Oh ya, kalau misalkan yang gawat dok itu ini. Kesambungnya ke sini. jadi masuk kalau lain kan Saya itu langsung coba pencet Mau coba yang ini. Boleh. Coba itu. Oh ya, tapi gini, apa namanya? kendala dari alat kami ini dia harus dalam waktu berapa menit ya, 5 menitan gitu dia baru mau mulai uh, ngirim data sih Dan setiap data dia dikirim gitu loh Entah uh, mungkin ada yang punya solusi itu, aku gak tau sih Ini udah gak, ini udah Ini udah, ini udah Ini udah Ini udah Ini Ini udah Ini Ini udah Ini Hmm. Jadi kan ini nih. Ini ada jamnya motor. data terbaru yang masuk ini di jam 15.00 sekarang ya. Iya, nah sekarang 5 menit yang lalu eh 2 menit yang lalu Iya eh, katanya kayak jantungnya eh tunggu tunggu sampai 198 kan Nah itu kenapa terus yang kedua kendalanya juga terus sensornya entah kenapa ngaco gitu loh tiba-tiba padahal pas awal-awal pas saya beli tuh datanya masih 80 72 gitu-gitu terus tak kenapa karena tiba-tiba dia naik-naik <tuh> Terus itu suhu, apa, suhunya kenapa 29 jahat karena nggak disambung apa-apa Makanya ini kayak dia, untuk deteksi suhu udah... Gitu. Jadi, siapa? kamera ini gak merah, kamera sudah sudah merah Gak merah, gak tadi ada pesan yang tadi, yang pesan belum dibaca tadi sudah masuk habis di Ini siapa? Oke, sekarang buka pertanyaan, karena waktu cuma satu pertanyaan ya guys ya Sorry, sorry Satu pertanyaan lagi ya Satu so, <tipun> ya. menanya, apa yang bertanya? <tipun> Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan kasih, kasih banyak, teman Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menilai, menilai. Dan jadi kami dari kelompok kedua, kelompoknya Galih, Dekom, dan Ica Jadi sebagai <tuk> eh, sama saya, sama ya. Ya. ini dia penasaran lihatnya video ini, tapi ada soalan, Kalian sudah bosan? <tuk> Makan. Kasih, makan. kasih, makan kasih, makan, Ya, silakan. Mercedes. Gali atau deko, gak akan. Makan. Ya, makan. Makan, <tuk> Jadi, relawan dulu, balik balik Udah, teman-teman ya. mau lihat demo-nya, bagaimana nanti jadi kakasin, dia juga ini di ini. Nah, nah, nggak ya. tapi udah di lagi dia hmm. ya, nah, ya. Uh. ah Cori, Ais Ais yang ini berapa yang sekarang jam tidak eh, ulang-ulang nah, diulang itu udah masuk tuh oh, gitu, maaf ya Maksudnya. banget nah, mungkin, itu port ya, dong maaf ya, lama ini. apa salah port coba 17 17 maaf ya, kawan-kawan salah port udah itu sih Hah? <laughs> ya, ya, ya, lagi. mau ngapain enak di sini. itu. lagi Sini nah, ya, bos. Sudah berapa lama tiga? Iya, saya sudah berapa lama tiga. Setelah kuncinya, pasien empat, dua, empat, empat, empat. Jadi, itu di fiturnya ini alat punya tiga slot waktu. gitu Jadi, dalam sehari kita asumsi tiga kali makan, gitu. tiga kali makan si kucing atau warga lainnya. Nah, terus waktunya itu kita mintanya dalam jam dan dalam menit, ya nah jadi ini udah dimasukkan jam pertama itu jam sekarang jam 17.45. 17.45 kan sekarang it's time. jadi udah waktunya makan. ini manggil kucing. ini ceritanya manggil kucing gitu. manggilan kucing. jadi itu yang input terakhir itu ada input durasi waktunya. jadi pas 17.45 tunggu tadi kankan, ya. ya lima menit Selalu, ya makan, ya. Uh, selama lima menit itu alat ya, ya? ya? ini nunggu ada kucing, kucing, kucing. atau datang gitu kalau udah lima menit lewat ya udah udah nggak apa nggak respon lagi sama kalau kucingnya mendekat gitu oh gitu nah jadi sebenarnya sebelum apa namanya kita ada tiga, tiga sensor gitu sensor berat sensor ultrasonik sama piez sensor Nah yang pertama melakukan tugasnya itu si sensor berat Nah jadi pas sudah waktunya makan Itu si sensor berat masih in dulu Maka apa, -apa namanya makanan, makanan di mangkoknya ini kosong atau enggak gitu. Ada atau enggak Nah kalau dia ada Maka udah enggak ada respon apa-apa dari alasnya gitu Nah terus kalau udah kosong Dua sensor lainnya itu akan bekerja mengecek apa namanya Apakah ada hewan di dekatnya atau tidak Nah kalau udah ada terdeteksi maka otomatis servonya akan jalan. Nah, kurang lebih gitu untuk fitur uh, hardware-nya terus itu IoT-nya gimana itu? Ya, IoT-nya itu dia minta data kan nge read. Kalau kan kalau saya kemarin kalau kita pakainya bot kan. Dia tuh ngerit nanti si misalkan saya read inputnya satu. Dia ini apa lo Firebase? Arduino oh, tuh Firebase, punya, ya. ada yang buat library Firebase gitu. Kalau oh, inputnya sekian, yaitu kita yang nentuin sih. Nanti dia akan udah data pas atau nol kalau satu, dia insya Allah dia gerak kayaknya. Iya, ya, kayak ini. Nah, karena dia serial gitu sih, prosesnya jadi satu-satu kan, udah gitu aja sih, firebase Oh, ya webnya, webnya, webnya, webnya. Oh, sih, waduh sih. Oh, lima, lima, lima. Oh, bisa, Ladi, tapi Oh, guna lima. Oh, lokal lima. Oh, lima, lima. Jangan Nah, silahkan buka satu pertanyaan. pertanyaan mungkin? Tiga, dua, satu. satu. Oke. Okay. Eh, eh. okay. Tapi <ganti> sudah Terima kasih atas Sia, iya. perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila kita Ia, iya. ada salah kata. Asalamualaikum <tuh> warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Semangat kalian are... <verwahaha> Semangat sekalian, mama Semangat Semangat sekalian, mama sekalian, semangat mau Ini ada Eh ini Iya. Udah. Pak. ini. kira-kira perlu di di atau sudah cukup tadi? Udah udah udah ouais. cukup. Langsung aja bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, ada siapa? bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, Kayak si... bisa, ada dua tabung bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, gitu bisa, pergantian atau saat-saatnya pribadi boleh dijawab ya? parah mau oke, masih lagi pertanyaan lagi oh, ada ya airnya loh itu ada iya, ada airnya Terima kasih okay. nah, no. sama Madrid, guys. Terima kasih. Nah. kami lepas di 8, tapi di Tadi udah saya Oh, itu yang okay. kedua itu tadi tadi? Mas Kami um, buat suatu itu Banyak satu islam yang benar-benar ah, Banyak yang benar-benar berbeas kesimpian Nah, pas, makasih Selama kita bertemukan, kita di itu bikinnya Mislamnya dua arah kan? Bisa ngirim, salah bisa terima Tapi karena beberapa hal, akhirnya kami memutuskan untuk Hanya bisa menurut masanya Tapi kita bisa ada pdf reader ya? Oh, enggak bisa Salah kalau mau nonton, oh. jadi alat kita memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah kabel power yang terhubungkan dengan sebuah uh, semua power bank tidak inklusif. Ada juga dicolokin ke saklar. Lalu ada juga baterai soket untuk soket. <laughs> jadi aplikasinya tuh oh, ya, bentuknya kayak gini nih screen utamanya. Nah, screen utama ini buat ngirim pesan. Jadi kalian ngetik di sini terus nanti muncul di uh, alatnya ini. Coba, coba coba. Coba. Eh bentar, bentar. Oke. Apa? Mau nulis apa Malik. mau coba? Uh, Nama aku Malik. Malik. Terus di send. aku ini gitu. Lama ya website Iya, ya, ini karena pakai free hosting jadi <laughs> Jadi ya gitulah kadang nyala kadang enggak. Kita coba nah, lagi. Oh, kita ngerasa pakai tangan ya. Nah, itu orang ini lagi ngerisik gitu. Betul punya Malik. Buka. Jadi cara baca di nah, Tuh, nah, tuh, itu Itu udah, itu udah mulai. <laughs> tuh, dia tadi hai. Nih, nih. Lihat lagi ya. Nih. Pas ini turun. H ah, gimana, gimana? Mas mas mas coba Malik mas mas Malik. Ini L16 bisa, saya pakai, nah, bisa nah, ya. berarti maksudnya kalau mau ngomong sama Hafiznya tuh ngetik di sini. Iya. Yeah. Yeah. Hmm. Sebenarnya muncul di, di sininya cuman, cuman ini, cuman ini <laughs> kan. Berarti kalau Hafiznya yang mau ngomong, yang eh, ngomong aja kan dia nggak jauh-jauh. Jauh. Tuli ya. Hafiz tuli ya kan dia nggak <laughs> telepon aja nih. buta buta Nah iya kalau misalkan kasusnya orang yang buta dan tuli kan dia nggak bisa oh, mendengar. Jadi no. pakai ini. Jadi ini kan. di ini. udah udah ada ya Hafiz ya, Hafiz. Nah ini kalau Nah, dia bakal ngereset lagi. Terus nanti dia bakal nunjukin nih. Berarti kalian Z, bikin pamusuk dong. Ah, ini bisa rasa kerasa. gitu. Kerasak. Kerasa. Nih coba-coba ya. coba. coba nih. nih kayak gini. Nah, kamu pakai 3 jari. Pak nah, ada masuk. Rada masuk. Nah, gini ya. Oh iya, Ada ini lagi ya. Nah, Reset di dulu oh, jelas biar cepat. Ya. Oh, nah, ada bisa, nah, bisa, kalau kalau, bisa. nah ini ini kondisi nah, awal geli nah. kan? nah, nah, nah. itu habis, nah. gitu, ya, itu, habis. Ya, itu kan berilo kan enam kan tombolnya nah ini tuh uh, kalau kita lihat di biasa tuh kayak gini enam jadi kalau update ini doang kalau B ini sama ini. Kita juga bisa pakai PDF reader. Ya itu juga ada. Oh iya, di apa aja. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita punya file PDF, kan orang misalnya orang tunanetra hmm. itu kan enggak ada akses ke buku-buku biasa gitu kan. Harus ke buku Braille dan mungkin buku Braille itu belum jadi. Jadi, bisa kita kirim link PDF-nya di sini. Terus nanti alat ini bakal nampilin semua, yaitu semua isi pdf itu ya, hmm. Tapi ada jedanya, maksudnya mau gitu, perkata, nah, Kalau mau di-code gitu di yang buat, ya. yeah. Jadi perkata tuh ada delay-nya lebih lama dari antar karakter gitu oh. Kayak yang kita ngirim di chat juga bisa, kalimat panjang Jadi gak harus cuman kata satu doang gitu Area ini nyari pdf kalau misalkan pengajaran mau berdiri dulu, si coba. Oh, <laughs> Kalau misalkan udah, karena udah mau beres, ya udah 10 menit, ya, ya. udah Udah, ya, ya. dulu aja ya. Iya, gimana Ada, pertanyaan, mungkin. Tambahin oh, oh, Ada, ada. Oke, yuk, masih <tuk> capek ya. nih kerjanya capek kalian pasti capek dia udah duluan ya assalamualaikum. balik sama itu masih siul. ya selamat malam teman-teman mungkin -teman. udah malam kan? selamat uh, okay. malam. malam. jadi kalau dari tadi itu kan kita membahas kayak teman-teman semua itu kan kayak menciptakan sebuah inovasi yang mungkin belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, kalau kesalahan kita ini kita nih dan pikirannya itu kayak segera gitu aja, loh. Kayak kita lihat, kurang lebih masalah mahasiswa apa yang sesekali itu uh, dihadapi, apalagi oleh yang kos. Nah, uh, kita lihat aja dulu videonya, kosnya oh, apa? Oke, okay? jok. Oke, jok. Mainin pitung. Wow, bisa masak Oh, ini oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, di Ketawi, uh, ini uh, ah. gede, PNR, oh. itu diketahui kita nih membayangkan eh bus listrik dari PLN. Tegannya tuh gede kalau misalnya ke ya mati. Itu gitu. oh, oh. jadi mesti hati-hati. harus kuat. Nah sekarang ini, nah ini lampunya kan nyala nih. Ini ceritanya tadi waktu si Gaja, si Gaja, post oh, so goal. Ini, ah, uh, puan perhatiannya, puan perhatiannya teman-teman ya. Ini ini ini ilustrasinya kalau tadi yang waktu si mereka berdua ini lagi berangkat itu si Gaza bilang lupa mati lampu. Nah terus habis itu si Alfie menawarkan solusinya gimana solusinya? Oh nggak mati Jadi kondor ya, kondor lagi Oh kondor lagi Kita gigi <laughs> Matiin Matiin oh, Relay mati Oh relay. Indikatornya nyala? Indikatornya nyala Fisinya nyala loh Oh, oh, oh kayaknya, kayaknya, kayaknya ini ya Kurang, kurang, kurang kurangnya. Coba, joba, joba, coba, coba Awas <SILENCIO> keturun, awas keturun pak Cabut dulu <SILENCIO> mati di ini nih Iya, itu, itu, itu, itu, kayak, Kayaknya itu Kalau mikir lu harus Apa? makan. Eh, Arif, Arif. apa-apa bisa nggak nggak bisa gue jelasin aja lampunya hijau tuh apa berapa? Nggak, kayaknya di Tadi soalnya lampu hijau udah jalan Last minute udah Bip, gua jelasin aja Bip tapi apa aja sambil jalan. nah, jadi, ya. teman-teman, <tuk> ini kan, ini kan ada, ada sedikit problem ya. pokoknya intinya itu relay itu, relay itu punya indikator lampu itu ada dua, warna hijau, sama warna merah. nah, kalau warna merah itu kalau misalkan uh, relaynya tuh udah punya, maksudnya udah punya power yang masuk si merah nih pasti nyala. Nah, sedangkan Ijo ini bisa mati, bisa mati bisa nyala. Kalau misalkan si Ijo ini nyala, berarti artinya listriknya tuh disambungin. Tapi kalau ijo mati, jadi ya putus. Dia hari ini nyala. di nya berarti. Ya, eh, mohon maaf teman-teman, ini demo-nya agak sedikit gagal, tapi kalau okay.